Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa wa mawalah La haulah wa ala kuadailah billah Yang sangat kita banggakan Bapak Supriatno Pak Nano Pulau tepangnya Pak Nano lagi ngerti kalau Nami ini niku Pak Supriyatno tempek Oh, ngerti ini, Pak Nano Seluruh jajaran komisaris direksi baik yang ada di sini maupun yang ada di wilayahnya masing-masing yang mengikuti pengajian dengan teknologi baru, teknologi <tuh> Zoom yang saya hormati dan ada sesuatu yang mungkin agak berbeda dengan pengajian-pengajian yang ada selama ini. Kalau pengajian selama ini yang ada kan kiainya yang datang. Nah ini Alhamdulillah ini Bang Jateng. Bang Jatengnya yang datang bikin pengajian di sini. Jadi ya. saya, saya terima kasih gak perlu kemana-mana. Ya. Ini luar biasa. Ini. ini bagi saya sebuah penghargaan yang... Sayanya bisa mengaturkan sangat berterima kasih Pada Bang Jateng yang Karena saya nggak bisa datang Akhirnya yang datang ya Nah inilah Dalam rangka Menyambut sebuah bulan Yang Dinantikan Oleh Semua manusia jadi ini bulan yang dinantikan oleh semua manusia. Jadi nggak ada manusia yang nggak menantikan bulan ini. Semua menantikan. Karena apa? Ini adalah bulan di mana orang menjalankan ibadah pua puasa. Dan ibadah puasa ini nggak main-main. Ini ibadah yang hampir semua, bahkan bukan hampir tapi ibadah yang semua agama punya puasa itu semua agama itu punya ajaran puasa dari agama yang paling kuno sampai yang paling modern dari yang diciptakan Tuhan sampai yang dibikin sendiri oleh manusia itu punya puasa jadi puasa ini menempati ibadah dengan rating tertinggi ya, ya rating tertinggi ibadah itu puasa haji cuman islam sholat cuman islam Paskah cuman nasrani muksa cuman hindu Sadana hindu yoga tapi kalau puasa ini semua agama anu akur artinya rating puasa ini tertinggi orang hindu puasanya lebih ekstrim karena bukan cuman nggak makan hampir sampai lampu dimatikan, listrik dimatikan, tidak bekerja, tidak apa, tidak lihat matahari, lebih, lebih ekstrim puasanya. Ada puasa yang, ini apa, yang nggak ada ujungnya, yaitu puasanya orang Buddha. Karena dia harus menempuh ibadah, tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh perempuan, itu sebagai satu jalan menuju nirwana. Jadi delapan jalan menuju nirwana itu hanya bisa ditempuh dengan cara puasa. Dan tidak ada batas waktunya. Ada yang sampai 30 tahun, ada yang Orang Zoroaster dulu penyembah matahari. Kalau gerhana matahari, dia puasa bahkan sampai 9 bulan. Itu orang Zoroaster atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut Majusi. Yang orang Majusi itu menyumbang menara itu lho kepada Islam jadi dulu Raja Rustum itu Raja Majusi di Persia mengambil menantu Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali maka dia masuk Islam nah dia kalau menyembah api itu kan ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro maka begitu dia masuk Islam apinya dibuang Manaronya ditaruh di depan masjid nah semenjak itu masjid kaum muslimin punya Manaro berukir bagus akhirnya dia menjadi tren dan seluruh kaum muslimin kalau bikin masjid merasa gak sempurna nah, kalau belum bikin manaro nah itulah yang sampai jawa namanya menoro itu. jadi dunia ini nah, orang nasrani puasa kalau meng, apa, menghadapi jumat agung itu puasa semua orang yahudi puasa setiap peringatan yom kipur dipuasa makanya puasa ini trending topik paling terkenal apalagi orang Jawa paling hobi puasa punya hajat dikit puasa cinta ditolak puasa oh itu puasa ini makanya di sini puasa itu jenisnya macam-macam ada puasa mute ada pati geni ada yang di atas pohon nggak turun ngalong ada yang puasa cuma makan pucuknya daun ngidang ada puasa yang jalan aja itu, ngidan, ada jadi puasa ini komplit makanya kita ini jadi puasa itu bukan barang aneh dari dulu paling terkenal raja-raja besar itu sebelum menjadi raja puasa dulu panembahan senopati itu puasa di alas mentau sini di, di, bersama Kiagenggiring, ya, Tirakadi, Bang Lampir, Gunung gitu loh. oh itu lama sekali, hampir 25 tahun di situ. jadi raja Sunan Kali Joko itu berandal, tapi begitu puasa tiga tahun jadi wali. Sunan Geseng bisa tidak mempan dibakar puasa karena baca yahayu yakoyum ya walaupun keliru yoka yuku yoka Jadi puasa ini terkenal. Makanya di sini ada puasa ini, semacam dan hajat macam-macam selalu diimbangi puasa. Cinta ditolak puasa. Kalau santri yang baca ya Rahman ya Rohim. Kalau nggak santri aja ya, yang dibaca sunnah Mata Kaji ajiku jaran goyang goyang, goyang goyang. Yo I love you sama aja. Ya lama, ini lo kayak puasa. Makanya orang kalau tirakatnya kuat, itu biasanya tajam ini ya. Makanya jangan heran kalau di sini itu, orang cari nomor juga puasa. Iya, e, lu kedebunten dulu itu puasa sampai perutnya kotok dikerok-kerok itu kadang -kadang. Itu menandakan betapa populernya puasa nah kita nggak bahas puasa itulah itu puasa-puasa yang yang sudah sangat mendarah daging dilakukan oleh masyarakat nusantara dan masyarakat dunia yang kita bahas ini adalah perintah puasa yang oleh Allah nah itulah yang tadi dibaca sama kore itu. jadi kita ini diwajibkan puasa seperti orang dulu, jadi Allah merintah pakai alasan. Jadi Allah itu merintah puasa pakai alasan. Jadi Allah itu merintah puasa itu pakai alasan. Alasannya nggak main-main. Seperti orang dulu juga tak suruh puasa. Kamu aku timakan nanti, namin makanya orang dulu itu puasa semua makanya puasa itu jadi tren dan berbeda-beda itu karena semenjak dulu diwajibkan supaya apa? kita kalau disuruh puasa ini agar kalian menjadi orang yang bertakwa kita ini disuruh puasa karena untuk jadi orang yang bertakwa nah orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa? orang yang bertakwa itu orang yang menghadapkan diri kemanapun itu merasa diawasi oleh Allah itu orang takwa. jadi orang takwa itu di tempat gelap di tempat terang, ngadep kemanapun itu merasa ada Allah bahkan lihat sesuatu yang menurut kita nikmat indah juga lihat Allah, atau yang menurut kita mungkin jelek juga lihat Allah jadi manusia yang kemanapun menghadap merasa dilihat oleh Allah nah, apakah manusia ini seperti itu sesungguhnya. Jadi ya, sesungguhnya manusia itu seperti itu. Jadi sesungguhnya manusia itu kemanapun. Itu takut kepada Allah. Karena manusia itu tahu besok pulang. Jadi seluruh manusia itu tahu kalau besok pulang. Kembali kepada Allah. Cuman kita gak kerasa. Karena kemanusiaan kita ini ketutup. Kalau manusia yang asli. Semua tahu. Takut karena besok pulang pasti ditanya, tanggung jawabnya apa ditanya. Nah, manusia itu sesungguhnya semuanya tahu. Karena manusia itu bukan ini, ini bukan manusia ini. Ini bukan ini. Ini bungkusnya aja. Manusia yang sesungguhnya itu di sini sudah. Jadi manusia yang sesungguhnya itu kan ruhani. Kalau ini, kalau serinya, kalau ini. assembling di sini kalau ruhani manusia itu diproduksi di sana, di langit sana jadi manusia yang asli nyawa, ruh itu itu diproduksi di langit sana nah setelah itu diregister seluruh manusia ini diregister dimana? di kelautnya di Allah di hardisnya Allah yang namanya lauhil khilmah Mahfud. itu tempat register semua makhluk termasuk manusia di situ yang dibayangkan oleh orang yahudi dan nasrani namanya tabut Sulaiman kalau mereka menyebutnya. Kalau orang Yunani menyebutnya kotak Pandura. Kalau orang Jepang menyebutnya kotak Doraemon. Tapi kalau kita menyebutnya Lauhil nah Manusia itu diregister di situ semua. Semua diregister. Jadi daftarnya berapa ada. Nanti lahir tahun berapa? Terus matinya kapan? Paket rezekinya seberapa? Paket istrinya siapa? Paket, semua diregister di situ. Setelah terregister, baru kemudian ditanya, "Kamu siap turun?" "Iya, ya Allah, kamu kalau nanti turun ke sana, kartumu ini tak kirim ke sana, kamu masih ingat gak kalau ini Tuhan?" "Alas tubi kamu ingat gak kalau aku ini Tuhanmu?" "Kalau nanti kamu udah sampai sana, lah nyawa itu pediat sih dia jawab kalo balas syahidna." "Iya, ya Allah, saya jadi saksi bahwa aku akan adalah Tuhan." "Ya sudah, kalau kau sudah terregister dan sudah bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu, kamu turun sekarang." ya udah yaudah, fanfokoroh, cuus gitu dikirim untuk apa? di-assembling di-assembling di, -assembling. di, -assembling, di -assembling mana? di nutfah yang dibikin oleh orang tua masing masing nah, kita ini kan punya mulut ini apa aja kan masuk ini oh, apa aja masuk ini yang ngurus ini perut ini vitamin A yang dicari sama mata kalsium dicari sama tulang semua cari kebutuhannya masing-masing nah kalau sudah selesai cari kebutuhannya ini ampasnya keluar yang lewat hidung umbel yang lewat ini kelek yang ini kopoen yang lewat depan kenceng ini ampas ini X pembakaran. X pembakaran terus jadi limbahnya nah yang lewat belakang tahu ini sudah keluar nah ada zat hidup saripati setiap makanan yang waktu itu Allah menciptakan sesuatu pasti idharudh sya'ana yaku adalah ukun zat hidup dari kun ini disaving intinya disaving, taruh di sulbi, namanya nut, nutfah nah nutfah inilah yang nanti kemudian akan berubah menjadi alakoh, segumpal darah terus berubah jadi mutfoh, segumpal da, daging makanya nutfah orang itu beda-beda ada orang Arab nutfahnya hewani maka struktur tubuhnya ini akan tahan ketika makan hewan-hewanan dia makan sate juga enggak setruk karena basic nutfahnya adalah basic kambing nah orang jawa basicnya macam-macam kalau musim rambutan berarti basicnya nutfah rambutan kalau makannya na nasi nutfahnya nah nasi makanya kalau kemudian begitu jadi jasad oh nutfahnya nasi dikasih makan kambing ya enggak cocok konslet maka kalau cocok ngerowot lagi berubah menjadi Loh ini kembali ke titik dasar nah, makanya kalau kita bikin nutfah kata para kiai dulu dibilang kalau kamu mau bikin nutfah bikin nutfah yang bagus jangan bikin nutfah kok dari kambing curian jangan nanti yang jadi nutfah adalah nutfah kambing colongan jadi bokong, bokongnya nakal jangan siwangel, jad jadilan buddha nutfah ini nah, nutfah ini dari struktur dunia sampai kemudian ketika di-assembling selama sembilan bulan ini selesai, keluar nyawa sudah di dalam ra raga yang kelihatan raganya, nah raganya tergantung yang buat kalau yang assembling kok cantik, ya keluarnya cantik kalau yang buat pesek, ya pesek itu nggak jauh-jauh lah, yang buat pak nano pasti ya wajahnya dulu mirip-mirip pak nano begini ya sama, kalau yang buat kok pendek, ya keluarnya pendek kalau di assembling di Afrika, ya hitam gosong, kayak gitu kalau di assembling di Arab, ya cantik ganteng kalau dibikin di Cina, ya sipit, tembem kalau yang bikin cuantik ganteng, ya kayak ini nah sudah, akhirnya ini disatukan nah ini jeneng, -jeneng. menung menung atau disebut manusia antara jasad dan rohani menyatu tapi rohani ini asupannya beda Rukhani ini makanannya dibawa oleh Rasul. Nah, jasmani karena dunia makanannya disiapkan lewat tukulan, anak-anakan, dok-dokan kalau dalam air, disiapkan di situ, nah, itu yang untuk memperbesar nutfah jasmani. Nah, di situ lah sesuatu ini rukhani ini tahu harus punya bekal aku sesuatu pulang innalillahi wa inalillahi rojiun karena pulang besok lah kalau pulang ini rukhani ini diminta tanggung jawab seluruh pekerjaannya di print out oleh allah sementara pada saat yang sama raganya ini dunia ya bagaimanapun juga besarnya karena dunia dunia tangan ini ya besar kalau dikasih makan kasih telo kasih telepon kasih yang besar makanya seluruh unsur yang ada di dalam jasad ini unsur dunia Tangan ini unsurnya dunia semua, makanya tangan laki-laki. Kalau lihat bokong ya pengen demok semua. Sama itu dunia, tangan perempuan ya, pengen dunia. Kalau enggak digelangi ya, ya, jelek, ya harus digelangi. Kasih cincin. Kalau lihat suaminya datang ya, pengen nyubit aja. Semua ini dunia, kaki dunia, telinga dunia, hidung dunia, makanya dunia ini ya, enggak usah disalahkan. Semua manusia pikirannya dunia karena jasadnya dunia, dunia, itu. semuanya dunia. Mata kalau lihat orang mandi pasti ditengok. Siapa itu? Kalau ibu-ibu sepo ya terus. Kalau muda tengok balik lagi Dari dulu semua begitu. Semua sama. Jasadnya Kiai, tangannya Pak Nano, tangannya Pak Dirut, Direksi semua sama. Yang bedakan itu cuman remnya. ya Insya Allah kalau Kiai itu remnya cakram itu aja jadi ketika, sit itu, set mandek. nah kalau remnya bang jateng ini kan ada yang rem tromol gitu kan ikikikikikikikikik, ngelusut gitu <ganti> kampase kanibalan produk tegal kan gitu nah, ini harus imbang makanya manusia ini keduniaannya tinggi, gak ada masalah tapi yang harus diingat bahwa ketika kembali kepada Allah pertanggungjawaban ruhani ini harus ada nah, ruhani itu Baik, buruknya tergantung pekerjaan. Jasadnya ini sama seperti syuting itu. Syuting itu sama, syuting itu ngadep ke sini. Saya, eh, itu dia tahu. Tapi semua itu sedang mengerjakan untuk kasih asupan kar, kartu memori. Jadi, syuting ini, syuting itu, ini kan semua bekerja untuk kartu memo, memori. Jadi, rekamannya ini semua itu ngadep ke sini. Ini direkam oleh memori setelah selesai acara, terus kemudian yang nyuting itu mangkel dibanting, gak apa-apa yang penting memorinya masih ah, ada kita yang penting memorinya masih ada, mau dibanting mau rusak nah sama, manusia juga sama seperti juga syuting, seperti juga padi padi itu yang ditunggu semua orang itu kan berasnya itu nah berasnya itu mau organik atau tidak tergantung pohon, padinya itu ngisep apa pisang juga sama, yang ditunggu orang sesungguhnya adalah buah pisang tapi pisang ini organik atau tidak tergantung pohonnya ini ngisep apa nah, ruhani juga begitu, ngerekam apa ya, tergantung rekaman tangannya apa yang dilakukan tangan, direkam ruhani apa yang dilakukan kaki nah, kita nggak bisa bayangkan, rekamannya pasti jelek pasti jelek, wong ini dunia semua nah, agar rekamannya itu bagus nafsu dunianya diturunkan grade-nya grade-nya diturunkan nafsu dunianya ini agar apa? agar rekamannya bagus nah nafsu paling pokok itu makan, minum, dan berempu perempuan jasad itu paling mutlak di situ, maka itu grade-nya diturunkan biar rekamannya mata bagus itu, nafsunya mata, kalau sudah grade-nya agak turun lihat bokong cantik gitu kalau nafsunya tinggi, wow rekamannya wow di sini tapi kalau greed nafsunya sudah turun lihat bokong cantik masha allah. rekamannya allah itu tangan kena barang panas kalau nafsunya tinggi emosi oh telek yuk keluarnya rekamannya tel telek tapi kalau nafsunya kendor panas masha. allah kaki juga sama kalau nafsunya kendor kita telek subha Allah jadi orang itu kalau nafsunya udah turun gripnya apa-apa itu yang direkam itu al kalau masya Allah subhanallah telinga kalau nafsunya tinggi suami ngorok oh radio rusak rekamannya radio ru. rusak tapi kalau nafsunya udah turun suami ngorok alhamdulillah lila tanpa tak tengok saya masih ngerti suamiku masih hidup rekamannya Allah jadi, itu loh dari nafsu itu turun dari masjid sendalnya hilang. Kalau nafsunya tinggi, waduh sih, kambing ini, ya rekamannya kambing. Tapi kalau nafsunya udah kendo, emosinya udah kendo, sandalnya hilang, masya Allah. Siapa ya yang nggak punya sandal ini ya, masya Allah. Lah kalau kambing, begitu besok diprint, hatinya manusia masuk, print outnya Allah, lho, ono kambingnya. Kambing, dipanggil, anggil, kenapa kamu ada di situ? Iya, ya Allah, aku emosi sama dia, masa aku tidur nyuri sandal sama dia. Padahal kan dia tahu, seumur umur gak ada manusia apa kambing nyurisin sendal loh. rekamannya Allah bahkan lihat ayam naik masjid itu kalau orang nafsunya udah turun itu yang keluar adalah Allah ayam naik masjid Alhamdulillah Allah. begitu ayamnya jerot Alhamdulillah santriku bisa praktek toharo membersihkan tele ayam dari atas mas masjid loh. lihat jamalullah makanya orang itu kalau nafsunya kendor itu enak apapun kemanapun merasa ada Allah. Allah, nah itu cita-citanya itu sebenarnya makanya dilatih aja pelan-pelan kalau bisa maksimalnya syukur ya dikit-dikit juga gak apa-apa karena nafsu itu tidak cuma dalam hal yang buruk, bahkan hal baik pun nafsu itu kalau gak ditata, masalah nafsu bukan cuma barang jelek, barang haram nafsu ke barang baik pun itu kalau gak ditata, masalah contoh Pak Nano, ini kan kerja di Semarang dulu kan di Jogja lah terus Nano itu kangen Jogja bayangkan gudeg, kalau di Semarang kan asin gudeg itu karena gudeg. Nah kalau gudeg Pak Nano bayangkan gudeg, ya Allah aku nanti kalau pulang makan gudeg aku showeramangan gudeg, udah rindu selama setengah tahun mau makan gudeg, pulang ke Jogja warung tutup, waduh gudeg tutup, waduh akhirnya membayangkan gudeg itu acabe sengiler Saking, waduh, gudeg ya tuh. Akhirnya secara tidak sengaja, mainlah ke teman lamanya, ke direktur yang baru BPD DIY main ke situ. Tiba-tiba di situ tuh disugu gudeg yang dirindukan itu. Masya Allah, gudegnya ini pasti ini gudeg yang biasanya. Nah, halal enggak itu? Ya halal. Tapi orang kalau latihan ruhani hati-hati, jangan dimakan itu halal buat jasmani, haram buat ruhani karena apa? nikmatnya mesti orang umum karena sudah didorong oleh nafsu selama setengah tahun akhirnya kepeksa dipangan, wajh nikmatnya bisa orang umum rampung besok datang ke kepala cabang ternyata disuku gudeg yang sama maka pak? tapi karena kemarin sudah kepinginnya, sudah keturutan eh, sudah, sampai sampun, sampai sampun tapi rakapnya akhirnya dipangan, di dimakan begitu posisi dimakan, apa yang terjadi? ah enak wingi gitu kan enak yang kemarin begitu sampai bilang enak yang kemarin hati-hati ribut sama Allah kok hari ini disuku yang itu kok masih nggak terima bayangkan yang kemah yang kemarin lainyakartum lazi danmwalafarsu makanya orang-orang ini, ini gitu lo makanya besok manusia itu sama kayak padi padi itu nanti dipanen sama Pak Tani pisang dipanen petani manusia dipanen sama molo malaikat nah padi sama setelah dipanen ya pohonnya entah kemana, padinya entah kemana, tapi selagi berasnya masih ada masuk laboratorium tetap ketahuan organik atau bu? bukan, walaupun pohon padinya entah kemana sudah. Pisang juga sama masuk laboratorium akan ketahuan organik atau bukan, walaupun tepuknya udah sampai mana. Le manusia juga besok sama, walaupun tubuhnya udah habis dimakan cacing, cacing dimakan rumput, rumput dimakan manusia, eh, rumput dimakan Kambing-kambing dimakan manu, siang namanya ilmu rantai makanan, gawe anak menaik di situ. Tetap ketahuan masuk laboratoriumnya Allah, Miss Rotin ya Roh, Rotin ya Roh, loh makanya. Nafsu yang turun rekamannya, Pak Bagus. Nah, kalau sudah rekamannya, Bagus, nafsu turun, kemana-mana bisa merasa diawasi oleh Allah. Lah, itulah namanya lahan, lagu, tat takun dengan doa itu. Loh, makanya manusia ini nafsunya harus turunkan karena kalau enggak waduh nafsunya ini gak ada, gak ada habisnya ada apalagi orang bank Wah, orang bank ini harus mesti hati-hati betul karena ada baiknya ada buruknya ini ya baik semua orang bank itu Mau kasih kredit itu. bagus semua orang juga seneng semua orang seneng tapi kadang begitu yang dapat kredit pulang nah orang banknya masalah hmm. nah orang tak tulungi mau nah, oh, mau nah, undak, tak tulungi orang dapat kredit hilang mana jadi orang bank ini memang nafsunya harus ditata karena kadang berbuat baik tapi begitu berbuat baik terus hmm, mau nah, tak tulungi nah inilah ini orang bank. makanya hari ini Alhamdulillah kita bisa ketemu untuk membicarakan bagaimana kita bulan puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa karena apa ya karena ini dunia ininya dunia lah dunia ini temennya banyak makanya makanya manusia itu agama untuk asupan ruhani ini ya asupan ruhani ini karena apa jasad ini harus kasih asupan yang bagus-bagus sementara jasad ini dunia maka jasad ini hubungannya banyak luar biasa gitu kan banyak luar biasa jasmani ini memang banyak urusannya di di dunia Itulah. contoh, ruhani itu butuh sholat ya sholat itu kewajiban ruhani tapi jasmani ini butuh yang namanya tutup au, aurot nah tutup aurot itu urusannya sama kain kain itu urusannya sama pabrik kain jadi kaitannya banyak nah urusan pabrik kain urusan siapa yang jamin utang bank dulu ya dijamin oleh Bang, maka ketika bang ini menjamin pabrik kain, sesungguhnya bang juga punya sumbang, terhadap alat tutup, au, aurat. Agama itu mengajarkan sholat Sholat itu mengajarkan toharoh, bersesuci, bersesuci urusannya sama air, air urusannya sama kolam, sama sanyo, sama pipa. Itu, nah kadang di urusan itu bang juga bisa memberikan pinjam pinjaman, maka bank juga punya sumbangsih terhadap urusan sholat bikin masjid sama sholat itu bikin masjid untuk bahan bangunan, tokonya juga kredit bank agama mengajarkan puasa puasa urusannya sama maka makanan, makanan itu urusannya dengan perusahaan-perusahaan makanan perusahaan-perusahaan makanan juga ada urusannya dengan perbankan perbankan, haji ini rohani mau menghadap Allah di sana, tapi bagi orang yang jauh harus diselesaikan dulu sama perbankan, Naik pesawat, diselesaikan dulu oleh perbankan, yang ngurus pesawat, macam-macam, ada Boeing, ada Airbus, yang ngurusi beda-beda, agamanya juga beda. Beda. Makanya ketika pemerintah Saudi ngurusi orang haji, ya di sana juga macam-macam ada Paris Hilton yang diundang untuk bikin hotel Hilton oh itu perbankan semua yang terlibat orang capek sana minum zam-zam dikasih coca-cola dikasih oh, seprit capek makan dauk, burung, on, apa? unta daging unta disiapkan MACD disiapkan lah hari ini seluruh sistem transaksi itu sistemnya perbankan maka orang harus hati-hati jangan mudah-mudah Bang haram Bang riba itu sekarang kan lagi tren itu nah zaman orang perbankan gak usah ikut ikutan kenapa karena orang hari ini perbankan ini termasuk salah satu alat yang paling vital buat manu manusia Bang haram tapi pakai uang ya nggak boleh kalau mengharamkan bank ya jangan sekali sekali pakai uang karena uang itu produksi bank bukan produksi kud baca Quran pakai bank karena percetaan Quran utang bank dulu sebelum Qurannya dibeli oleh negara negara Gini. nah sekarang tiba-tiba kemudian urusan riba ditimpahkan ke bank tidak ada orang islam mau dengan riba tapi jangan kemudian riba itu ditimpahkan ke bank gitu loh. kan ini selama ini kan tiba-tiba kemudian yup, bang, apa riba itu adalah haram seperti menzinai ibu sendiri iya gitu kia, semua kiai juga tahu kalau riba itu haramnya luar biasa tapi bahwa kemudian memaksakan riba hukumnya kepada bank, nah itu yang kiai juga nggak bisa terima itu. Riba-riba, oh, tapi jangan kau katakan bank itu riba. Karena siklus kehidupan manusia hari ini, ya semuanya siklusnya perbankan. Orang pergi haji pakai bank, kalau banknya haram, hajinya haram. Ya, kan, kan kan begitu. Tapi ini adalah sebuah siasat untuk menghancurkan ekonomi syariat ekonomi syariat yang kamu maksud yang mana dulu kan jaminannya emas ya semua orang dari dulu tahu jaminannya emas tapi emas lama-lama juga nggak akan bisa menjadi jaminan karena anak-anak muda sekarang juga sudah jarang yang mau pakai emas emas itu dulu dipakai kan untuk perhiasan dan emas pernah rusak ketika Mansa Musa mikul dengan 60 ribu. warganya pergi haji bawa emas Akhirnya emas bukan sesuatu yang istimewa, hampir 30 tahun emas enggak laku. Nah alat tukar emas untuk transaksi hari ini apa bisa? Gowa emas itu. Kalau misalnya saat beli mobil bisa, emas satu gram sekarang berapa? Enam ribu. Kalau dibikin koin seberapa satu gram itu? Nah kalau ibu-ibu ke pasar beli satu ikat sayur. Lima ratus rupiah. Cara ngukurnya kayak apa dicuil Malah nganggung mikroskop hilang. Nah, nanti juga pakai konversi alat tuh tukar, orang-orang TNI jadi orang-orang yang kadang tidak mikir, misal ngomong tahun ini, mikir. Bang riba, ya, pokoknya Bang riba aku pinjam kamu. Nah, ini problem-problem ini seperti ini. Kita kadang menghadapi seperti itu. Nah, Islam agama nggak bisa-bisa karena jasad itu berada di dunia. Di dunia, jasad ini di dunia, makanya ditata betul. Dari titik tadi, urusan nafsu sampai urusan yang terlihat terlihat nafsu dunia karena jasad ini dunia jasad berada di dunia maka jasad terkait dengan problem duni, dunia dunia jasad ini dunia nafsunya dunia jangankan material secara apa ya pati ini aja susah kok coba ruhani denger azan Allahakbar Akbar, mak Akbar Ma pengen sok, salat pasti tapi kan dunia ini kan nggak mau dia enak nonton TV nonton Pesco duduk itu sampai di kampung-kampung ada robana ya robana nunggu pujian karena imam uminya datang datang sampai tombol hati itu kan sampai ada karena capek nunggu ya nambah niat ini cewe kalau sudah nggak datang baru kianya ngamuk diuruki jangan, anjeng baru begitu nah setelah itu disemprot semprot karena pengen sholat akhirnya sholat lah sholat, Allahuakbar sampai kini gini ini wajah tu gitu tapi orang mata ini dunia begitu melek ya lihat dunia, lho jam baru kaya bolong Ngira. semua sama, Allahuakbar ini wajah tu wajiyah tapi kupeng ini kan dunia ada bakul baso lewat juga denger ada ding-ding, baso denger Nggak bisa. Loh, ini yang terkait dengan yang ruhani aja beratnya kayak gitu terkait nafsu nggak bisa dipisah, gandol waw akibar bismillahirrahmanirrahim sampehi semarobbikal a'la aladhi ukholaqafasawwa hmm, lama ini lama ini hal yang non material aja dibawa ke ini susah, apalagi keberadaan jasad terkait dengan siklus kehidupan dunia dunia, tambah gak bisa dipisah makanya agama ini gak bisa, berdiri sendiri terus apa kayak nggak butuh orang, gak bisa karena psikologis saja ketarik ke dunia apalagi yang jasman jazma, jasman ini di dunia makanya dunia harus berbagi, agama pun harus berba berbagi itu makanya kan dengan perbedaan hanya disebutkan la'alakum tatakun Manapun coba lihat Allah. Nah, semua ini ciptaan Allah. Makanya kemudian dunia ini saling mendukung, saling merang, merangkai, jadi dirangkai Makanya Rasulullah mengatakan mayuridillahu bihi yufak yufitin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti terhadap urusan aga, agama, lah khaironnya nakira. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan kebaikan yang sempurna sempurna. Nah, Allah kok yang sempurna, manusia enggak sempurna. Contoh pengajian ini ya kan, enggak bisa berdiri sendiri manusia baiknya. Pengajian ini baik kan? Yang paling baik ya saya kyai pastinya. Iya enggak boleh, sama jangan minumannya banyak, orang baik. Itu. Tapi kalau enggak ada Pak Nano yang bawa pengajian ke sini, saya juga enggak terlihat baik. Nah, kalau sudah seperti baik saya apa baik Pak Nano? Oh iya. ya ya dua-duanya kan mesti begitu karena kalau ribut gak bisa kalau saya bilang baik pak nano oh, gak bisa kalau saya gak datang juga pengajiannya jelek lo kan gak ada habisnya. tiba-tiba kemudian kita berdua udah sepakat ya wis sama-sama baiknya sampean ikut kami ya yang bikin baik lah, kenapa? kami mau datang kalau kami gak ada yang datang itu bukan pengajian lah cekson wadah selesainya itu kemudian kita makan ada yang bikin karpet ini dari Turki lah. semua terlibat bahkan ketika urusan makanan kita ini semua juga Allah maabarik lana kami kenapa bukan saya karena makanan juga bareng-bareng yang nanam wijen siapa yang bikin tempe apa unde onde siapa makanan enak dikasih bumbu yang masak siapa yang bikin bumbu siapa yang bikin garam siapa orang rembang sana ditambah-tambah garam nah apakah sampai ngerti waktu bikin garam itu tambahnya gak dikencingi lo ya kenapa karena namanya mirip yang satu uyah yang satu uyo orang oh, mirip itu nggak bisa nggak bisa terus mbak-mbaknya datang cantik-cantik oh namanya orang bang tapi kecantikannya ini karena bedaknya orang Perancis kalau bedak lokal beras ditumbuk ya belum ada yang kabe hal seperti nggak bisa berdiri sendiri pengajian ini tenang karena ada AC nya AC nya yang bikin siapa? ya orang lain jadi dunia ini bareng-bareng makanya kalau orang baik, jangan merasa baik sendiri nah, jadi jangan sekali-sekali tiba-tiba orang, tiba-tiba kita orang kaum muslimin, tiba-tiba muslimin, anti-cina nah ya dulu zaman gimana mau anti-cina kalau wudhu itu pabriknya juga pipanya itu yang nyiapkan mas pion rokok ya dari gudang garam, sampurna jarum kudus lo kan gak bisa Bunuh Yahudi. Lah yang bikin pesawat orang Yahudi. Lah kalau orang Yahudinya mati kita pergi kaci ngelangi Ya bisa. Ini bang Syar'i. Ini, ini ya, ya, semua bang sebenarnya Syar'i. Cuman bahwa kemudian kan memang ada ilmunya. Lah kok tiba-tiba ilmu perbankan disebut ilmu konvensional. Yang ini Syar'i. Ini kan orang mengada-ada saja karena nempelnya tetap nempel di bank konvensi. Oh, nah bukan bank mandi yang independen bukan. Ayo, indonya kan tetap di indo bank konvensional. Apa ada kemudian pada yang murni syar'i gitu? Gak ada, semua nempel di bank konvensional. Ujungnya di mana? Di bank devisa New York, di Wall Street, seluruh sistem transaksi perbankan dikontrol oleh Wall Street. Yang punya siapa? Yahudi Dia punyanya Rothschild, Rockefeller. Nah, investasinya di mana duit itu? Pinjamkan ke Amerika. Amerika. Bisnisnya apa? Ya Las Vegas, ada apa macam-macam. Ya. Dia mau ngomong apa? Ya. Makanya itu termasuk kiai hati-hati. Rokok haram. Ini masalah. Karena 174 triliun cukai rokok masuk APBN. ABB. APBN. Rokoknya haram cukainya, Kak. Haram. APBN. APBN-nya, Kak. Haram itu bangun jalan-jalannya, Kak. Haram. Maka orang yang mengharamkan rokok itu lewat jalannya pemerintah. Jadi kalau mau nggak ngerokok ya enggak ngerokok gitu aja, enggak usah pakai cari dalil haram gitu loh. Ini kan kadang kita ini mencari payung yang ekstrim yang akhirnya kemudian membuat diri kita menjadi sulit. Inilah. Sekarang coba, seluruhnya kan masih nginduk di bank konvensi, konvensional, enggak ada yang mandiri, independen, murni dikelola gitu. Kecuali Baitul Mal wa Tamwil. BMT oh mandiri itu Baitul Mal wa Tamwil. Gitu loh. Tapi punya Baitul Tamwil enggak punya Baitul Mal? sehingga kalau ada yang kreditnya macet ya ditanggung sama Pak mal tapi dikejar kayak Bang Plecet, ini sama aja udah <guluh> ini dia jadi ntar dulu makanya jangan jangan aneh-aneh gitu nah ini sebentar lagi juga akan ada saling menekan gitu, karena alur uang yang sekarang bertahan di di Wall Street bergeser bergeser ke kekuatan kelompok baru namanya Shanghai Corporation itu ada di Cina dan sekitarnya sana geser ke sana karena yang bertahan di Wall Street lebih banyak investasi untuk industri berat industri perang Nah kalau industri perang serapannya kecil karena kekerasan dan perpeperangan itu serapannya paling tank, paling rudal tapi kalau dunia ini dalam perdamaian serapannya besar jual tisu jual alis jual hidup itu aja berat di situ itulah masih banyak lah makanya dulu anti wanti awas geser Amerika-Cina, Amerika-Cina ributnya itu. Ini pertarungan uang dunia sebenarnya, pertarungan uang, pertarungan uang dunia, kita dipaksa. Kalau dulu Indonesia pernah dipaksa untuk ikut blok Amerika atau blok Soviet, setelah Hitler jatuh tahun 45, eh, 48 nah sekarang sama, kita dipaksa ikut Amerika apa? Ikut Cina. Nah, akhirnya kemudian yang pro Amerika ya anti Cina, yang pro Cina anti Amerika. Amerika yang akhirnya yang diprovokasi anti agama itu Cina karena ateis padahal Cina sudah lama gak ngurus agama yang penting produktif di Cina kok Tuhan larang judi dia bikin dewa judi di Cina Tuhan larang mabuk dia bikin dewa mabuk gitu Nah Tuhan kalau terlalu berkuasa dinaikin genggokong gue abrik kekuasaannya gitu Nah lah, Nah kadang di dunia perbankan ini karena orang-orang ini profesional. Dari kecil belajar perbankan, begitu mulai tua, mulai belajar ngaji Kak ketemu Kiai akhirnya browsing Nah ini, ini yang sering terjadi di situ, Tiba-tiba terus ini semuanya pengen syari, sampai risen, sampai apa Itu sama dengan Kiai, bisa aja Kiai ini Baca ilmu kedokteran, saya juga bisa Teori kedokteran bisa saya baca, tapi kalau saya masuk ruang pedah, mati semua sama ah, begitu, jadi banyak sekarang kan tua-tua, berbangkaan tiba-tiba terkena isu bank syariah apa, ya sudah akhirnya kemudian milih yang syari, tinggalkan konvensional, risen apa. karena pengen bersih, kan banyak itu orang berbankan. kesian aja dia korban huwa sementara dia nggak akan pernah pisah dia masih pakai ATM kemana-mana yang syari setelah itu masuk konvensional, sama aja Mungkin oh, sebenarnya perbankan itu samanya, masalahnya dipersoalkan kan masalah akad, masalah akad sesungguhnya. Nah cuman kalau akad itu sesuai dengan fakih ya ketemu, ada nasabah datang, mas, ngapain? Aku mau nitip uang, ya sudah. Nanti uang ini uang usaha, ya sudah, neta kasih, lah, tak kasih, kasih rewardnya sekian. Akhirnya menjadi duitnya bank, yang bekerja bank Ada orang datang lagi mau ngapain? Mau pinjam. lu tapi ini kan duitnya orang itu dititipan ke saya. Tadi kesepakatan saya dan dia saya akan usaha pakai reward dari usaha itu tiba-tiba duitnya kamu pakai berarti kan kamu juga harus tanggung. Oh ya nggak apa-apa sudah tangan-tangan. Kalau semua nasabah didatangi dengan kalimat begitu capek sampai itu ternak kamu dipikir form kesepakatan misalnya antara Odin. Nah itu yang sering dipersoalkan sebagai tentang akad yang bermasalah. Kalau mau pakai asli ya gitu sama kalau kita ke Indomaret haram semua. Mestinya kan kalau kita ke Indomaret kan kita tanya, ini harganya berapa? Sekian ya sudah, ini duitnya ya sudah, saya jual ya sudah, saya beli sudah. Sekarang apa gitu masih ada ya? enggak ada, sampai gepeng juga, capek yang lebih mono gitu. Untuk membuntet diurangin nengol, oh zaman sudah seperti ini, Sampai nih saya mau neng cek, gojek, cek, aku tuku, oh enggak tahu kok nongok gitu. Itu otomatis dengan sendirinya. Nah, orang masih mempersoalkan itu sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan. Sementara pada saat yang sama, dia nggak bisa ngontrol istrinya. Istrinya kemana-mana, masih pakai ATM, pakai uang itu beli mobil, pakai uang masuknya mobil ke Indonesia juga pakai sistem perbankan. Mana bisa sekarang? Jadi, kelihatannya di hilir dia bersih, tapi hulunya ya jeblok juga. Memang ada barang masuk tidak pakai letter of intent, nggak pakai bill of lading, ada masih pakai itu semua, itu urusannya perbankan. Perbankan, jadi kelihatannya di sini itu berbentuk mobil, tapi faktornya itu faktor perbankan semua. Dulu kadang, mau oh, ini usah gitu. Orang seperti sekarang, tiba gambar haram lah, kalau gambar masih haram ya sudah, kamu kalau foto KTP nggak sadar fotonya. Waduh. makanya dulu kita ngaji makanya sudahlah kalau motong motong kambing, kambing itu ada darahnya, darahnya itu najis. makanya kalau kemudian pengirikan najis ya gak usah dibersihkan. kalau kamu niat membersihkan darah itu najis, begitu najisnya darah itu masih ada, maka kemudian haram semua. semua ya sudah diambil aja semua, enggak usah dicuci gitu aja, kok susah. Nah, kita ini kadang orang merasa bersih di sini, hulunya ya namanya. Akhir-akhir ini kan banyak orang pengen ini sih. Hulunya oh, sama aja. Negara yang bikin kesepakatan, kesepakatan. Nah, kalau itu semua terus tiba-tiba hari ini. itu makanya kan kita ini kadang ada sesuatu yang kita kerjakan, tapi sesungguhnya kita ini nggak bisa meninggalkan. Akhir-akhir ini, ini banyak. Orang berbicara macam-macam lah, konsep-konsep baru sekarang ini. Baru banyak sekali yang kadang malah kita nyanya repot. Nah bisa Loh ini dunia kok manusia ini dunia makan padi padi pupuknya subsidi subsidi perbank perbankan apa sekarang ayo apa yang bisa kita lakukan lo artinya makanya itu sesuatu yang nggak bisa dihindari yang bisa dibahas temen-temen karena zamannya berubah. berubah dulu orang sibuk dengan korban unta lah kalau masih di Arab sana masih bisa tapi nggak pernah korban unta enggak ya, pernah korban sapi tapi di sini korban unta tangkap polisi mau nyuri untanya kebun binatang. Uter uh, begitu kan habisnya. Jadi makanya rileks aja santai aja sudah perbankan ya perbankan jalani gitu itu aja. Kita haji lebih murah dengan adanya bank. Dulu sapi berapa puluh sekarang sapi dua cukup karena dijamin oleh bank. Makanya kita ini alhamdulillah gitulah. Ada sebuah sistem baru sistem baru nah kebetulan sistem keuangan itu yang bikin ya memang mereka orang-orang yang bukan mus, muslim akhirnya mempermudah kita melakukan transaksi sama mereka juga bikinkan kita kendaraan sehingga perjalanan kita lebih mudah karena pakai kendaraan kendaraannya diterima, banknya tidak lu kan dulu sulit kita kita tadinya susah maka orang Yahudi, orang Nasrani bikinkan WhatsApp WhatsApp itu produk sana Bayarnya tetap kemakzuker, pak. Duitnya makzuker, pak. diputer di mana di bank konvensional. Yo, kendaraan apa? Banknya nggak mau, kendaraannya mau. Jadi seolah-olah produksi dari sana itu semua harus dihindari. Padahal yang mereka persoalkan cuma bank. Seluruh produk yang lain diterima dengan lapang dada. Google diterima, kita bisa pakai Google. Padahal Google itu terserah kita. Mau kita tanya urusan Tuhan sampai urusan setan dia tahu jadi banknya dipersoalkan tapi produk yang lain uh, uh, uh, enak nah kalau kemudian kita mau fil gak bisa Itulah. makanya kan nah ini menghadapi problem-problem yang hari ini sebenarnya itu sesuatu yang sudah lewat terutama oleh Allah sudah di, diselesaikan problem itu ketika Nabi dimintakan naik ke langit untuk ketemu di lawkil makfudnya Allah sana ya sudah clear problem Masjidil Haram sama Masjidil? Aksori diklirkan. Problem Yahudi dan Nasrani dan Islam ini diselesaikan dengan Lakum mutiin hukum. Waliatin tapi problemnya kan sekarang Allah -al diparok nahaulahu itu. Bahwa Eropa ini yang bangun ya orang Yahudi Nasrani yang sini yang bangun orang Islam. Ketemu di satu titik. Ketemu titik kan Barokah sama Masjidil Haram ya kita rasakan. Orang Eropa merasakan Barokah Mas Masjidil. Aksa, nah, urusan Tuhan kita udah selesai, sudah laku dihukum, waliatin, tapi urusan agama itu sisi kemanusiaannya ketemu di perbankan, ketemu di keuangan, ketemu di handphone, ketemu di mana-mana, hal-hal nah, seperti itu. Makanya, sudah, agama itu longgar, nggak sempit se dari masalah kayak gitu. Masa urusan pawang hujan sampai musrik-musrik kayak gitu, loh. pawang hujan kan urusan survival dulu, semuanya urusan survival itu sebelum ada mobil orang takut kehujanan, bagaimana caranya nggak kehujanan? itu sebelum ada mobil orang kalau masuk hutan ketemu ular, bagaimana caranya nggak digigit ular? maka ada pawang hujan, ada pawang ular, pawang harimau, pawang buaya, pawang yang lain kita nggak ribut, tapi pawang hujannya kita yang ribut, loh. pawang buaya kalau orang masuk sana buaya dimakan buaya, karena manusia itu memang rusuh dari dulu, karena kita pendatang dan kita rusuh dari awal kita ini paling rusuh kalau kita mau bikin rumah aja ngerusak hutan rumahnya monyet, rumahnya apa, dirusak semua mau bikin rumah batu, ngerusak gunung Itu mau makan aja, membunuh ayam, membunuh ikan mau bikin lapangan sepak bola, ngerusak rumahnya yuyu jadi memang manusia itu begitu, makanya musuhnya banyak cuman beda-beda, zaman Nabi Adam musuhnya dinosaurus manusia mati berkali-kali dimakan dinosaurus itu tapi manusianya dinamis, menang manusia pernah berlawanan dengan kodok di zamannya Nabi Ibrahim manusianya kalah, mati berapa ribu setelah itu menang, kodoknya digoreng manusia bermusuhan sama nyamuk, lama sekali manusia mati dimakan nyamuk tapi lama-lama ketemu Belkina ketemu Lavender, nyamuknya kalah manusia pernah lawan kutu habis manusia itu zaman Nabi Musa dimakan kutu sekarang kutunya habis, kenapa ditok? Jadi selalu begitu, manusia itu dinamis. Sekarang baru ngelawan Corona, ya sudah, udah ketemu vaksin. Nah inilah lawannya. Dulu ngelawan flu, ketemu paracetamol, Sekarang ngelawan Corona, ketemu vaksin. Nanti Coronanya juga lewat. Dan besok akan ketemu tantangan yang lebih ekstrim lagi. Itu, makanya sekarang baru pakai vaksin, ya sudah. Kalau sudah divaksin ya sudah. Sudah di booster, ya sudah. Itu aja kok repot. Tapi kami nggak mau, kami nggak takut Corona, kami takut hanya kepada Allah. Ya nggak apa, apa Corona juga bikinan Allah. Singa bikinan Allah, kamu nggak usah takut sama singa, takutlah sama Allah. Tidur jajar singo, mati <laughs> kan ini sederhana, ini nalar manusia ini kan mundur gitu loh. Nah sekarang eranya Corona, ketemu vaksin, kami nggak mau divaksin. Ya nggak apa, apa kalau nggak mau vaksin, Pak Nano takut tak suruh, kasih hadiah umroh. Jadi kalau ada orang gak mau divaksin, tolong dikasih hadiah umroh, Pak Nano. Harus. Soalnya kalau mau umroh, harus divaksin. Jadi orang kalau gak mau divaksin, kasih hadiah umroh. Karena kalau mau berangkat umroh, pasti divaksin. Jadi kalau sudah divaksin, ya gak usah dijadikan berangkat. gitu Sebenarnya manusia itu dinamis. Manusia duduk. Lapar. Akhirnya kemudian berburu. Berburu capek. Akhirnya nyuruh. Anjing nyuruh binatang buruan. Setelah itu capek berburu, duduk nanam, nanam capek. Akhirnya sapi disuruh bajak sawah. Sapi udah kecapean ngarit. Akhirnya kemudian bikin traktor. Gak perlu ngarit, cukup dengan solar. Sekarang traktor udah udah capek, maka kemudian manusia gak mau lagi bertani. Akhirnya beli. Selalu begitu, pakai uang. Dulu ketika manusia awal barter. Ketika barter kemudian capek bawa-bawa barang alat tukar kerang jadi alat tukar, tapi begitu orang pedalaman masuk pesisir, kaget ternyata kerang itu banyak sekali di pesisir akhirnya kemudian ganti yang alat yang sulit, emas dan gitu, lama-lama bawa emas keberatan kemana-mana, gandul, colong uang bikin kertas diukur dari obligasi sekarang percepatan orang luar biasa bawa uang bahaya uang pakai digital, bikin ATM, bahkan tuyul juga nggak bisa ngambil uang di ATM sekarang ATM girang kartal hampir selesai karena apa percepatan manusia cepatnya luar biasa maka ada uang digi digital bahkan selalu begitu jangan-jangan besok uang juga nggak laku kan kita juga akan sampai masa itu nilainya berubah kebanggaan anak milenial ini sudah bukan rumah kebanggaannya ya kos-kosan gitu aja cukup dengan laptop anak-anak milenial sudah nggak bangga ketika punya mobil mewah enggak kecuali crazy rich itu aja yang lain ngapain mau ngerintal aja bi bisa Milenial merubah merubah wacana semuanya ada yang habis ada yang bisa bertahan yang habis berapa? parpostel habis industri perangko habis surat-menyurat habis karena orang cinta tinggal gitu di foto kirim Millennials killing everything lah pokoknya oh, ini ini bunuh aja semuanya nah ini yang kadang itu tapi satu hal yang pasti bahwa manusia itu kembali kembali yang lain perubahan manusia tetap kembali kembali kepada Allah maka jangan lupa jangan sampai ketika di print out filenya kosong itu aja maka downloadlah Al Quran di download 30 juz kalau kuat kalau nggak kuat ya download Yasin ngecer sering sergap Yasin Yasinan kalau cuma mau download Qur'an ya yang rajin tahli Alilan kalau mau download semilai rohman Rokim mesti ngerajin yuk lor untu nah. semua punya downloadan ibu-ibu kalau dipanggil suaminya jawab nun itu ya ayat sholat mau di download semuanya lengkap ya lima kalau agak paket agak hemat ya lebaran apa seminggu sekali Jumatan soli vertel Jum nanti kalau mau pakai irit ya setahun sekali lebah lebah ya, nah. jangan sampai manusia nggak download sama sekali Nanti kalau sampai sana di print out, not phone, nunungan susah. Nah, kalau komplit hakutu koti, kalau minimalis ya Mas Tato. Tuh, jadi indah, kama itu indah sebenarnya. Nah, kita aja gak ada bikin rumit gitu. Ya, loh. Emang gue seperti ini sekarang. Ya, ini besok ada print outnya. Aji, duduk Matanya di print out, ya. Karena ngaji melek, kupingnya di print out, keluar karena mendengarkan. Nah, kalau enggak dengarkan dan tidur ya print out kuping sama matanya enggak enggak ah? ada, tapi selagi duduk print out bokongnya ah? ada. Batas satu arjuluhum. Oh ya, bokongnya jadi saksi, ya udah bokongmu masuk surga. ah bokongnya toh ya Allah. Jadi, ya, iya. makanya ada yang enggak ada print outnya sama sekali blank. Begitu kasih minum apa? anjing dan karena ingat Allah, itu masuk surga. Ya Allah, ini anjing enggak punya kemampuan untuk nimba. Saya punya kemampuan untuk nimba. Hendaklah dia dulu yang minum. Begitu dia mau nimba, ternyata sumurnya sudah lanjut hilang karena sumur Padang Pasir itu cepat akhirnya hilang. Ingatan tentang Allah di print out ada di situ masuk surganya. Lo kan itu memori. Maka ketika, yang penting memorinya ada, ingatan tentang Allah itu ada. Makanya lihat bokong masya Allah, lihat bocan diablok subhanallah, nah, la nah itu rekamannya Allah orang diwapin, oh pedus, ya, sudah rekamannya pedus oh, eh, eh. nah itulah, maka kemudian dunia ini memang ya seperti ini, yang tidak boleh dilupakan kita akan kembali kepada Allah semoga ada manfaatnya dan kita semua dalam berita Allah dan Bang Jateng semakin menjadi harapan masa depan masyarakat Jawa Tengah khususnya ekonomi Indonesia pada umumnya ada jalan keluar untuk mengatasi problem kemanusiaan dan problem keuangan. Ya, dan kita di bulan Ramadhan ke depan kita mendapatkan derajatnya apa orang yang Idul Fitri orang yang kembali kepada apa kecerminan menjadi manusia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Amin dan syakirin hamdan yuafini amada fi umri da ya robbana lakal hamdu kama yanbaghi bi dzikrikal karim wa alaihissalatu. Allahumma sahhal lana fadhul alim bi nikmatika wa sallallana rahmataka lakinna walasi. Rabbaka ya Allah ya Allah hasbilima maqsidana maqsidal akhiru kullu kullu. Wa ja'al lana turiyana tala midhalal khair ba'da. Rabbana taqabbal minna ya Allah si'amana ya Allah. Rabbaka ya Allah taqabbal minna siyam jam'al bisu. Wa gfir ya Allah rabbana taqabbal. Wayilana minan brina Alia bainna Allah Allah amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dan sebelum cara menikmati hidangan kalau ada beberapa hal yang kurang dalam penyambutan ini saya selaku sokibul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, monggo dinikmati di, durennya ada kok. Eh goreng nih Kang. Eh Duren jiko durian duren. Duren goreng Ada duren, monggo yang masih duren. Di sini ada bebek kelathak Hmm. Ada bebeknya ada hmm. bebeknya ada kambing ada.